Teman-teman oh. kita sudah sajalah berbicara seperti ini. Iya, sabar. Marah. Ini segmen terakhir Ayu. <laughs> kita harus tunggu perintah komandan. Tahan saja dulu. Eh. Marah? Apa Wendy marah-marah? Oh, marah-marah? Oh, oh, iya. Wendy nahan emosi. Wendy. <laughs> oh. <laughs> Wendy. Uratnya banyak di sini. <laughs> Jangan <laughs> ditahan. Nyah. Kasih agar-agar. Kasih jadi ribet. <laughs> Jadi iya. mau protes? Tidak. Ya. tidak. tidak. tidak. tidak. Ada baiknya ditinjau kembali, Komandan. Betul. Kita tidak diringankan, Pak Komandan. Ini saya ingin mendidik kalian supaya disiplin. Disiplin. Didik <tik> kita. Gak tahu siapa kita. <tik> Surya, mau closing bikin PR. Pagi-pagi makan sayur lodeh Dan bikin ribet deh Pagi-pagi makan sayur lodeh Terserah lo lodeh Pagi-pagi bikin sayur lodeh Pusing Mau curhat sama Mama Dede Pagi-pagi bikin sayur lodeh Apa kata lu deh pagi-pagi bikin saya lo deh, Agak. lo mamam deh. Ya. Oh. Dia tawa. Gemes ya. Enak. Ini sayang kenapa sama dia ini? Oh. Yang kemarin, yang viral. Fotonya dibeli orang berapa miliar? Total sekarang skank. 12 m ya? Bukan, sampai 1,5. 1,5 m. M. Tapi udah bayar pajak. Udah. Udah. udah. udah. Oh. Yeah. Uh. Iya. Terpaksa kan? Yeah. Karena di mention di twitter. Yeah. <laughs> Mas Gojali mau cek tensi dulu gak? Kayak lemas banget. Kayak gini. Eh mau. Iya iya iya. Mas Gojali duduk, Mas. mas <tuk> Silakan laporin ke ini kan. Ke ke Bantu, kita bantu-bantu di bangku Mas. Nah, iya. Mas Gojali tahu lagu Wakunten enggak? Tahu <tuk> <tuk> ya. Silakan, Mas. Iya. Aslinya orang mana, Mas? Semarang, Mas. Orang Semarang kali ini banjir. Semarang kali ini banjir. Semarang hmm, kali ini banjir. Gitu lah. Semarangnya yang di, Neng Semarang Timur. Nah dia muter, Semarang Timur. Ini karena keentengan. <laughs> Berat badan. Oh kena angin no. AC. Lali ya. Lali. Lali. Tangulono. Ya paling on. Nah Iki yang jago Andika. Yo. Yo monggo, monggo. monggo, Nono. Buang no. Semarang, Diki. Semarang. Yo. Ya mas, Gosal ini kan bisa dibilang orang kaya mendadak, hmm. ya gara-gara fotonya dibeli orang sampai 1,5 miliar, eh, yeah. miliar. Sebelumnya pertanyaannya, ngapain ngumpulin foto bertahun-tahun dengan gaya yang sama dengan pose yang sama? Hmm. Tujuannya ben, engkau jadi video mas, jadi yang no perubahan setiap dino. Oh video oh. timelapse. Eh, oh. time oh. time 5 tahun ya kalau nggak salah ya? Hmm. Itu tiap bulan fotonya atau tiap hari? Tiap hari. Tiap, tiap hari. hari? Tiap hari fotonya. Berarti ada. Ya kalau inget aja sih. Oh kalau inget aja. Tadinya niat bikin timelapse buat koleksi pribadi. Iya. Hmm. Hmm. Terus kok bisa sampe taruh di NFT ya? Ya bakal lucu sih. Yang ada yang tuku tenanan. Oh, ada yang beli beneran. Siapa yang ngasih info pertama kali? Uh, tahu sendiri. Oh nyari-nyari oh. sendiri sendiri nyari-nyari sendiri. Oke. Okay. Lu kan orang nggak tahu NFT. Hmm. Mungkin sebagian orang digital kreator ya. itu udah tahu karena bisa jual karya memang ya. di situ. Mm -hmm. Lah samain kok bisa jual foto itu? Mm -hmm. Ben unik wei. Biar unik Biar kan unik. Ya. Oh. Tapi sekarang masih ngejual foto di NFT enggak? Mm, enggak. Lah, enggak. udah enggak malah. Sekarang jual apa? Kerupuk pasir. <laughs> <laughs>